Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Semberwing TV dengan saya Budianto Kembali lagi sekarang kita coba mengaplikasikan Saklar tukar untuk instalasi gedung, hotel dan terowongan Yaitu sebuah proyek instalasi lampu dengan konsep satu buah lampu dapat dioperasikan dari dua tempat Biasanya dimanfaatkan di instalasi hotel atau terowongan atau tangga Contoh gambarnya adalah terowongan di mana kanan dan kirinya adalah pintu dengan dua saklar tukar. Kemudian terowongan di mana di atas dan di bawah adalah sebuah ada dua saklar tukar. Banyak dibutuhkan satu buah lampu, dua buah saklar tukar dan kabel listrik secukupnya. Mari kita lihat cara instalasinya. Yang pertama harus ada sumber dari PLN, yang kedua kita siapkan saklar tukar 1 dan saklar tukar 2 dan pastinya lampunya yang pertama kita hubungkan antara saklar tukar 1 dengan uh, sumber bagian pes kemudian di pot yang satu dari saklar tukar kita gabungkan dengan pot 1 saklar tukar 2 kemudian dari pot 2 saklar tukar 1 kita hubungkan dengan pot 2 saklar tukar 2 <tuh> Kemudian saklar tukar 2 kita hubungkan dengan lampu bagian dalam Dan netralnya kita hubungkan dengan lampu bagian luar Dan apabila saklar 1 ataupun saklar 2 kita hidupkan Atau kita operasikan maka lampu akan menyala dan ataupun mati Mari kita lihat